kabar mengenai perselingkuhannya itu pun mesti ramai diperbincangkan di berbagai media sosial namun, lambar laut kabar itu pun mereda dan hilang dengan sendirinya saat sudah menikah dengan Nagita Slavina Raffi Ahmad pernah diisukan selingkuh dengan Ayu Ting Ting lalu pada beberapa waktu lalu juga diisukan selingkuh dengan Nita Gunawan kemudian kini dirinya diisukan dengan Mimi Bayu Berikut ini ulasan mengenai deretan wanita yang pernah diisukan menjadi selingkuhan Raffi Ahmad, yang dirangkum dari berbagai sumber. 1. Ayu Ting Ting Gosip perselingkuhan antara Raffi Ahmad dengan Ayu Ting Ting sempat menjadi perbincangan hangat, baik di lingkungan rekan artis hingga warganet di berbagai media sosial. Namun, pada tahun 2021, Raffi Ahmad dengan tegas memberi tanggapan mengenai isu tersebut. Dengan tegas Raffi Ahmad menjawab bahwa, Isu tersebut tidak benar adanya Bahkan, ia mengatakan bahwa, gosip mengenai perselingkuhan tersebut sudah menjadi makanan sehari-hari baginya Jadi dirinya merasa biasa-biasa saja apabila diisukan selingkuh 2. Nita Gunawan Setelah diisukan selingkuh dengan Ayu Ting Ting, lantas Raffi Ahmad juga diisukan selingkuh dengan Nita Gunawan dan isu perselingkuhannya itu pun juga sempat hangat diperbincangkan publik. Beberapa video yang mempertontonkan saat Raffi Ahmad bersama dengan Nita Gunawan pun sempat ramai dan beredar di berbagai media sosial. Hal tersebutlah, yang kemudian menjadi alasan warganet untuk menuding isu perselingkuhan antara Raffi Ahmad dan Nita Gunawan. Namun, lambat laun kabar itu pun hilang dari permukaan. Untuk diketahui, Nita Gunawan merupakan selebgram dan tiktokers yang mempunyai banyak followers. Selain itu, ia juga seorang model dan mua. 3. Mimi Bayu Di saat isu perselingkuhan Raffi Ahmad dengan Nita Gunawan mulai mereda, kemudian Raffi Ahmad diisukan menjadi selingkuhan Mimi Bayu. Mimi Bayu merupakan salah satu karyawan RANS Entertainment. Isu tersebut berawal dari seorang warganet di akun Instagram yang mengatakan bahwa Rafi Ahmad telah menghabiskan malam tahun baru bersama Mimi Bayuh di Makassar. Rafi Ahmad juga disebut pernah mengantar Mimi Bayu ke kampung halamannya menggunakan jet pribadi. Dan Nagita Slavina tidak ada di dalam jet pribadi tersebut.